Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi ke youtube aku Elin Herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi Aktivitasku di bulan ramadhan Dan ini aku lagi mau beberes ya teman-teman Hari ini kegiatannya super banyak Aku tadi pagi udah nganterin anakku ke sekolah Dan karena aku bikin video pas hari Senin gitu ya teman-teman anakku udah mulai masuk sekolah uh, sebelum lanjut ke videonya mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like comment dan subscribe uh, mohon dukungan teman-teman terima kasih sebelumnya aku ucapkan juga terima kasih banyak yang udah uh, yang udah mau mengklik video aku yang udah mensubscribe yang udah komen dan like video aku dan uh, aku ucapkan juga terima kasih banyak ya temen-temen dan uh, aku juga mau sekalian nih sapa-sapa teman-teman semua apa kabarnya nih teman-teman semua semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat sehatwaliat dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya Amin amin ya robbal alamin Dan ini aku alhamdulillah udah hampir selesai ya beberes kasurnya karena aku sering tidur di sini ya teman-teman uh, kalau di kamar paling juga sesekali gitu ya karena anakku yang cowok, suka pengen ditemenin sama aku ya tidurnya dan lanjut ini aku lap-lap lemari depan nih ini tuh lemarinya pada bolong-bolong ya teman-teman eh, jangan salpok gitu karena lemari butuh aku ini isinya perkakas punya paksu ya karena paksu terkadang kalau lagi di kampung suka ada kerjaan jadi tukang gitu ya teman-teman. Jadi aku nggak bisa ngotak ngatik yang di dalam ini ya teman-teman karena emang berantakan. Uh, takutnya ada yang hilang gitu. Oh ya, gimana nih puasanya? Semuanya pada lancar ya teman-teman. Hmm enggak bolong-bolong gitu ya belum bolong-bolong alhamdulillah sih aku belum bolong-bolong ya teman-teman <laughs> uh, bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman uh, dan ini lanjut aku lap-lap sini tuh berdebu sekali ya teman-teman banyak sekali butiran-butiran uh, dari kayu-kayu ini yang sudah rapuh ya pengen sekali aku ganti ya temen-temen cuma belum ada belum ada kesempatan ya belum ada rezekinya semoga aja nanti aku bisa beli gitu ya perabotan di rumah dan ini aku juga lap-lap eh, lemari TV aku walaupun puasa aku harus tetap ya beberes rumah kalau nggak diberesin ya nanti gimana ya berantakan rumahnya dan di daerah aku di garut tepatnya ya masih musim hujan nih teman-teman gimana nih di tempat-tempat teman-teman semua hmm. masih musim hujan atau udah musim kemarau nih bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman dan lanjut ini aku nyapu-nyapu nih setelah beberes, lap pelap, eh, lanjut nyapu, setelah nyapu aku juga mau pel ya teman-teman begitulah cara aku beberes rumah ya teman-teman, aku ngelap-ngelap dulu beberes dulu, baru ngelap-ngelap setelah ngelap-ngelap lanjut sapu-sapu gitu mungkin sama ya sama seperti yang lainnya gitu seperti ini dan ini debunya sangat banyak sekali ya teman-teman kalau habis ngelap-ngelap lemari pasti debunya banyak gitu gimana nih teman-teman udah pada beberes belum ayo semangat Walaupun nah, uh, berpuasa harus tetap semangat ya teman-teman Oh ya teman-teman di video kali ini aku mau dibagi dua gitu ya uh, videonya Aku bikin videonya tuh sampai sore gitu ya sampai maghrib Cuma aku mau bagi dua aja ya karena durasinya kepanjangan gitu Dan ini alhamdulillah, nyapu nyapunya punya udah selesai. Lanjut, aku mau ngepel. Dan aku ngepelnya dari depan dulu, lanjut ke belakang, karena aku belum punya teras rumah gitu ya teras rumah aku masih peluran aja jadi nggak kumpel paling sapu-sapu gitu. Cuma jarang aku videoin ya teman-teman karena emang malu ya di depan rumah tuh pinggir jalan gitu suka banyak orang lewat. Dan ini juga lanjut nyapu nyapu daerah dekat tv gitu ya kalau kamar udah gitu ya cuma gak aku videoin juga biar cepet gitu ya nge nge nge videoinnya dan ini alhamdulillah udah mau hampir beres ya teman-teman ngepelnya dan setelah ini aku mau bongkar belanjaan di warung aku ya teman-teman kalau bulan puasa aku jadi lebih sering belanja ya teman-teman di warung gitu aku gak mau belanja sering ke pasar ya teman-teman lebih suka dadakan gitu dan ini alhamdulillah sudah beres dan aku kebangun kayaknya ya dia ngelindur atau apa ya udah ada aja di depan gitu ya di dekat TV tadi tidurnya di kamar ya teman-teman kayaknya anakku nyariin aku gitu dan ini lanjut aku mau bongkar belanjaan aku ada kulit lumpia ada tomat aku beli gope ya teman-teman sisa belanja gitu udah kecap, tempe selendang mayang agar-agar ada kolang kaling dan ada ini ya di tempat aku waluh namanya ada tongkol juga tempe dan bawang daun aku belanja sekitar hmm, berapa ya aku lupa lagi dan ini ada korma ya teman-teman di tukang sayurnya lagi ada korma biasanya sih enggak ada ya teman-teman cuma nggak tahu mungkin karena bulan Ramadan jadi ada forma aku beli aja seplastik gitu harganya Rp10.000 dan ini ada juga kolang kaling aku beli setengah kilo eh, aku cuci dulu aja ya aku mau rendam gitu biar awet karena sore mau aku bikin es campur tapi mungkin eh, ngambil sedikit aja buat campuran dan ini ceritanya udah selesai itu ya pas di siang harinya dan ini ceritanya pas udah sore gitu ya temen-temen aku bikin urap sayuran aku campur-campur aja nah, yang ada di kulkas dan ini ada goreng tempe ada martabak telur ala-ala aku dan es campur Oke teman-teman sampai di sini dulu untuk video kali ini mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah Selamat berbuka puasa jangan lupa untuk like komen dan subscribe Assalamualaikum